Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaan kita semua, channel Indonesia. Kembali. lagi bersama saya Aisha. Di sini saya akan membahas tentang apa aja sih perbedaan dari lensa wide angle dan lensa Ini um, komentar dari Mas Rizky ya. Jadi akan kita bahas.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 salah sahabat NU di sini, namanya aja White and ya Jadi, bos itu bisa menimbulkan um, seperti um, apa ya? Kayak efeknya itu bisa memperluas ruangan. Jadi, benda-benda itu semakin luas, ya Jadi, dalam pengambilan jarak dekat, itu bisa um, semakin luas pandangannya, semakin luas. Tidak seratus belakang itu dan di sini tolerance nya sebelas enam belas di sini ada lensa tapi naoit dan untuk bukaan telinganya dua koma delapan jadi buat kalian yang belum tahu dan komandelnya di sini ini ujada uh, filmnya video, video itu makanya seperti apa kan bisa dilihat oke di sini ada kit. jadi bawaan kamera. lensa bawaan kamera ini di sini ada lensa Canon 18-55. Pokok ya dengan bukaan yang 3.5. Oke. Jadi kalian bisa lihat nanti seperti apa di video sebelumnya Kemudian di sini langsung aja kita jelasin perbedaan yang pertama. Perbedaan yang pertama dari sudut pandangnya. Kalau lensa wide angle ini bisa Sudut pandangnya itu bisa lebar, 180 derajat Kalau lensa kit ini, sudut pandangnya itu Sudut pandang normal, jadi maksudnya Tidak uh, ada yang dia itu makin zoom Atau super lensa twist Atau dia makin lebar, seperti lensa wide angle Jadi dia uh, sudut pandang normal Dengan focal length 18.55 Jadi tidak memberikan nasib apapun Kemudian uh, perbedaannya gua di sini perbedaannya di focal lensnya ya biasanya tuh lensa kit normalnya kalau di tuh delapan belas lima lima kalau yang Sony itu beda lagi sama dia jadi kalau di lensa nanti beda juga focal lens dan bukaan ini kemudian di sini perbedaan yang kedua dari kedua lensa ini yang kedua di sini ini udah ada Kemudian di sini ada switch toggle, switch toggle, auto dan manual Kalau ini dia tidak ada switch tombol, tapi ada untuk digeser ke bawah. Jadi di sini ada tulisan keterangannya manual fokus atau auto -focus? Kalau di atas auto fokus dia lagi menjalannya auto fokus kalau di bawah itu, auto fokus jam bilasnya manual fokus. Kalau dia ukuran lensanya ukuran lensanya beda. Yang white angle ini lebih berat dan lebih besar di bawah. Kalau yang light sakit ini, dia lebih ringan dan lebih kecil dari angle. Dan lensa sakit ini, kegunaannya itu biasanya buat model yang biasa aja. Kalau buat model wedding, kalian pengen yang maksimal, kalian bisa pakai lihat katanya, atau kalau kita kalau Kalau white angle ini, kalian bisa pakai untuk maksimal panjang. kalian bisa pakai untuk biasa kalau foto wedding juga bisa biasanya itu kalau foto bersama kayak gitu biasanya pakai um, lensa tip ya, kemudian dari harganya harganya itu lebih mahal ya lensa wide angle daripada lensa kit. dan di sini perbedaannya lagi ini udah dilengkapi master stabilizer kalau ini belum dia belum ada limit stabilizer dan dua duanya belum ada kalau um, saya kayak, kayak bawaan STM atau USM gitu ya jadi masih bersuara itu. Oke, semoga membantu dari Mas Rizki, komen dari Mas Rizky untuk perbedaannya seperti itu dan untuk spesifikasi lebih lanjut bisa kita di video kita sebelumnya dan, betulnya kalian yang juga pertanyaan bisa banyak komen di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Aisyah, bangun Salam sahabat fotografi, di Indonesia kamera. Salam, sahabat fotografi salam, salam. salam.